serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ke kabar pertama ada sebuah unggahan spesial nih untuk kita semua para fans Alhamdulillah selamat ya untuk vlog di channel YouTube Lesnar Entertainment ini viewersnya sudah hampir satu juta nih, wow 12 jam yang lalu hampir satu juta viewers yuk kita kompak dukung support yang terbaik, mudah-mudahan bisa di angka 1 juta sebelum 24 jam, amin kita tunjukkan kebarbaran kita untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya para sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan live ya dari Pak Ferry semalam ini menyampaikan, membocorkan bahwa hari ini kakak Bilar masih lanjut syuting sampai siang persahabat ya Mulai dari jam sebelas hingga jam 2 siang nih Wow, kita doakan saja persahabat ya Sebelum otw ke Turki, kakak Bilar hari ini menyelesaikan syuting dulu persahabat ya Dari jam 11 siang ini hingga selesainya Sekitar jam 2-an persahabat ya. Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Selalu diberikan kemudahan Untuk hidup kita Dalam live tersebut persahabat ya kita lihat Ada banyak sekali komentar yang diberikan Dari para fans Ada komentar dari akun Kimbab Mengatakan tolong bilangnya sama Leslar Sering-sering live ya pak Kita akan mau ikut jalan-jalan online Katanya tuh Mudah-mudahan saja ada kejutan dan kabar baik yang kita dapatkan langsung dari idola kita Unggian tersebut pun teripos kembali oleh akun Family Unscroll Leslar23 Ada kalimat caption yang dituliskan Live Adlin Rambe Ferry Fernandez kata Pak Ferry Hari ini kakak syuting JWB jam 11 sampai jam 2 siang Hari ini dan tim Leslar dan keluarga kakak dan dede mulai tes PCR dulu Sambil nungguin kakak bila selesai syuting JWB tuh Info juga untuk kita semua bahwa Leslar tim dan keluarga ini tentunya melakukan VCR hari ini persahabatnya terlebih dahulu sambil menunggu kakak Bilar pulang syuting. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk keluarga besar Leslar. Dan mudah-mudahan selama sampai tujuan ke Turki Dan untuk berikutnya kita lihat persahabat Ada sebuah unggahan juga yang kita dapatkan Spesial banget nih Momen Sisa of Air di Celenggon ya Masya Allah bersama keluarga dari Yang punya hajat nih persahabat ya Masya Allah tidak yang masih tampil sana, cantik Mudah-mudahan sang kejarah kita selalu bersinarah Dan selalu memberikan Kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam postingan tersebut, tentu banyak diperbaiki komentar dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Sumida428 mengatakan, 'Masya Allah, dedek, wow, love banget ya, memang masya Allah banget.' Yuk, kita selalu kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik untuk kita. Ini berikutnya, kita lihat juga Persahabat, ada sebuah unggahan. Ini unggahan di channel Youtubenya Kompas TV juga nih persahabat ya Wawancara bersama Bang Fali Akbar Bang Fali Akbar ini uh, tentunya menjelaskan menyampaikan soal acara tujuh bulanan Lesti Kejora Ini langsung penuturan dari Bang Fali Akbar Bahwa acara tujuh bulanan pasti akan digelar Tetapi tanggalnya belum tahu persahabat ya Tetap kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Dan mudah-mudahan semuanya dipermudah Amin ini langsung penuturan dari Bang Fali Akbar soal tujuh bulanan Lesti Kejora. Persahabat ya pasti tentunya akan digelar, tetapi tanggal masih belum tahu persahabat ya. Dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial. Wow, diunggah oleh aku sendiri putih Bilar lari persahabat, ya. Ternyata kekabilan ada di RCT ini. <laughs> Layar drama RCTI cowok ganteng pejuang duha katanya itu, Masya Allah. Cakep meneriak ya, kakak bilang, memakai kacamata Luar biasa mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Dan selalu menjadi imam yang bertanggung jawab Yang baik untuk dedek Lesti di Berikutnya kita lihat juga ada program terbaru dari Indosiar ini Persahabatnya ini diinformasikan langsung oleh Ibu Harsiwi Aman Bahwa mulai hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 akan hadir acara terbaru di Indosiar yakni acara Juragan 11 nih, live jam 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Masya Allah, mudah-mudahan kita juga selalu mendukung karya-karya dari Indosiar Masa ya Indosiar adalah salah satu televisi yang dimana tentunya sang kejora kita bisa bersinar ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad di sini, Persahabat, yang mulai besok malam. Ini infonya semalam. Kita ketawa ngakak bareng dengan juaranya, lawak Indonesia dalam program baru Indosiar. Juragan 11 mulai Rabu 20 Oktober 2021. Sudah siap dengan kehebohan Juragan soimah dan jatuhkan doa anjur Nunu dan Abi Ramzi. Tidak ketinggalan trio paling rempong tuh. Rio Darderdor, ada Irfan Hakim, Ruben Onsu dan Juraiut official ada pula kumpulan cewek-cewek centil wow, ada lidara Happy Asmara, Arafah Rianti dan Gilang Dirga Ambiarto, persahabatnya, masya Allah, kalau mereka semua dalam satu panggung, gak kebayang deh, ampun, tuh persahabat, ya saksikan terus, mulai hari ini juragan 11, akan live di Desiat, ini tayang setiap hari, persahabat, ya, ini infonya setiap hari di Indonesiaar jam 22.30 waktu Indonesia Barat kita tetap kompak dan solid masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tuned channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Lesti dan Bilar ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, Minu ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh